Burung pipit yang kecil Dikasihi Tuhan Terlebih diriku Dikasihi Tuhan Bunga baku Terlebih, diriku dikasihi Tuhan, burung yang besar kecil, bunga indah. Kasih Tuhan, burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih. Bunga indah warnanya Terlebih diriku Dikasihi Tuhan Terlebih diriku Dikasihi Tuhan Terlebih Itu Tuhan.